klik bagikan kemudian menyalin kemudian buka situs web barunya yaitu yang pertama tadi kita adalah tentang setrom telah membuka tekan di keyboard anda ctrl tambah V nah, akan muncul kata download ini nah, ini sampai foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarak Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bagian sakit, saya doakan segera diberi kesembuhan agar dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas cara mendownload video dari YouTube melalui komputer ataupun HP Sedikit saya menyampaikan, mendownload video dari YouTube dapat menjadi pilihan yang baik untuk membuat konten YouTube Namun sebelum anda memulai mendownload video dari platform tersebut pastikan bahwa video yang akan kita unduh tidak dilindungi oleh hak kita dan Anda memiliki izin untuk menggunakannya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendownload video dari Youtube seperti menggunakan situs web atau aplikasi khusus seperti Save from capfit cara yang pertama adalah dengan menggunakan situs web save from.net hal pertama yang anda lakukan adalah buka bisa melalui Google Chrome atau Firefox atau Microsoft Edge pertama kita buka aja saya menggunakan Google Chrome ya klik dua kali setelah terbuka Google Chrome nya di laman pencarian ketik youtube youtube enter di penelusuri silakan ketik apa yang anda ingin download semisal yang ingin saya download adalah cara memasak ketupat nah ini, kemudian enter, nah, di scroll ke bawah, ini banyak ya cara-cara masak ketupat, anda boleh pilih yang mana saja yang ini anda download, aman tadi, di sini ada tulisan filter, klik saja, klik filter. Maka di sini akan ada tampilannya, ada tanggal offload, jenis, durasi, fitur, urutkan menurut. Nah, pada fitur, di sini ada tulisan live, kemudian dibeli yang paling bawah ini. Nah, di sini ada tulis kreatif common. Ini Anda klik, inilah yang, yang semua ini, kalau Anda scroll ke bawah, sampai ke bawah ini. Ini, maka inilah semua yang... Bebas dari copyright, Anda boleh mendownload semuanya. Anda tidak akan diklaim oleh yang membuat video ini. Kita klik saja, boleh klik di judulnya atau klik di videonya. Klik dua kali. Oke, Anda bisa scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, saya jeda sebentar. Nah, scroll ke bawah ya, saya kasih trik ilmu tadi. Nah, ini dia, ada tulisan lisensi atribut creative common. Nah, ini boleh digunakan kembali. Ini yang saya maksud tadi. Lisensinya ini jika ada tulisan creative common boleh digunakan kembali, maka Anda boleh mengcopyright-nya. Nah, bagaimana cara untuk melanjutkan dengan meng-mendownload video tersebut? Di sini ada nama situsnya ya. Nah, ini Anda copy saja. Ini dikontrol C atau klik. Ini ada tulisan copy, atau di sini ada tulisan "bagikan". Nah, ini ada tulisan "bagikan". Nah, di sini ada tulisan "salin", "salin saja". Nah. Tapi sebelum Anda menyalinkannya, ini saya menyarankan Anda untuk mengklik cap jempol ini, kemudian mengklik subscribe. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada yang membuat video ya. Kemudian buka situs web barunya, ketik setpro, setpro, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul seperti ini, bisa Anda scroll ke bawah. Anda pilih yang atas. Save from video downloader. Nah, ini Anda klik dua kali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Online view downloader, di sini ada yang Anda pastikan di sini ada tombol download. Setelah Anda letak kursor tekan di keyboard anda CTRL tambah V nanti nah, akan muncul kata download seperti ini nah ini MP4 720 di sini banyak pilihan ada 320, 720 tapi pilihlah yang 720 ya karena saya menggunakan Google Chrome maka di sebelah kiri sini ya sini kita untuk melihatnya tapi kalau Anda menggunakan Firefox, akan ada di pojok kanan ini. Nah, bisa melalui untuk seberapa lama ini, bisa Anda melihat di, melalui Google Chrome ini, bisa melalui di sebelah kiri bawah ini. Ini proses ininya. Atau Anda bisa melihat di, di sini pojok kanan atasnya ada titik 3. Titik 3, kemudian klik, klik download. Jadi ada dua cara ya. Ini tampilannya. Ini yang klik download ya. Jadi ada dua cara. Dua cara ya. Pertama tadi itu melalui ini. Nah ini ini sudah ya. Ini pertama tadi ditekan download atau yang tekan yang pojok ini nih dia. Sama saja ya. Ini masih proses. Sudah selesai kita klik show in folder ya kita klik nah tersimpan di local disk C di user di Lenovo di download nah di, di download ya cara buat ketupat dan lepat untuk lebaran kita coba buka ya bisa klik dua kali atau langsung tapi saya klik kanan buka open with ini banyak pilihannya tapi yang cepat biasanya di laptop saya adalah MPC hc ini dia kita klik saya nah ah ini dia inilah hasil download kita ah ini dia wah ini bisa anda percepat ah wah enak nih jadi lebaran ini ini bisa anda percepat oke saya jedakan Oke okay, saya matikan nah, ini dia Bagaimana cara untuk melihat Di komputer anda Atau di hp anda Kalau di komputer Anda bisa membuka di File explorer ya Ini Buka file explorer Ada di Di download Atau anda memindahnya di mana Nah ini dia Sama suka anda klik tadi Cara buka silahkan diklik. Sama akan terputar atau kalau melalui HP Anda, Anda bisa buka di galeri, nanti di galeri Anda bisa lihat di unduh, nah, di situ Anda sudah ter tersimpan. Ya sedikit saya memberi info bagaimana saya membuat video ini dengan latar pilkan layar laptop sebagai pengajaran kepada Anda yang menontonnya.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 Ini ya, dua belas ya. Cara kedua melalui browser web CapFit, cari dulu video yang mau kita buat ya. Kita buat judul video yang mau kita download. Ini adalah ah, untuk anak-anak kita saja lah ya. Bagi yang punya anak, ini bisa Anda download. Upin Ipin, kita enter. Selamat kelapa Kelapa, Pilihan Hati, Upin Upin Wah wah ini pagi, edisi tahun selamat ya. kita selamat pagi, selamat pagi, selamat untuk menghormati yang membuat video ini pertama kita klik yang ada cap jempol ini ya klik pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, untuk pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Cara, caranya sama, ini ya. Yang ada laman judulnya ini bisa anda copy atau melalui yang di sini ada tanda bagikan ini nih. Nih, diklik, kemudian klik salin. Ada tanda panah ini, klik saja. Kemudian ketik capit, kemudian enter. Setelah terbuka, cavity okay buka klik yang paling atas pertama. Letakkan kursor kemudian pastikan loading. Di sini banyak, Anda scroll ke bawah. Di sini banyak pilihannya. pilih yang 720p ya. Ini. Klik download kita buka udah selesai ini ada open buka nah ini dia ya ini bisa dipercepat nah, saya jeda nah kita bisa melihat di sini ada titik sama seperti di awal tadi ada titik tiga di pojokan bawah klik saja di sini yang paling atas properties anda bisa melihat di sini ya ini resolusinya hanya 30, 30 detik saja ini Nah disini simpan lokasinya ya Ada di Local Disk C, User, Lenovo Dan di Download Ini bisa Anda lihat ada tulisan Open File lokasi Bisa kita lihat di mana di ya Tersimpan di Local Disk C Local Disk C, User, Lenovo, Download Nah ini dia Ini di Download ya Nah ini dia Ini yang paling atas tadi ya Upin Ipin ya, bisa kita putar ya, bisa kita lihat. tersimpan di situ. Jadi untuk melihat yang hasil yang setelah ter terdownload tadi, sama ya seperti yang pertama tadi, kita buka di buka di file -nya. Kemudian lihat di download nah, penyimpanan. Nah di download ini bisa anda, anda pindahkan ya, anda bisa klik untuk melihat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Lain kesempatan nanti saya akan menyampaikan lagi Tutorial-tutorial yang baru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh